Burung makau merupakan burung dari tribus Arini yang merupakan anggota keluarga Psittacidae. Dari sekian banyak anggota Psittacidae, enam dikategorikan sebagai makau, yakni Ara, Anodorhynchus, Cyanopsitta, Primolius, Orthopsittaca, dan Diopsitaca. Pada awalnya anggota genus Primolius sempat dimasukkan dalam Trochilura. Tetapi, menurut aturan ICZN, lebih tepat masuk dalam Citacidae. Macau merupakan burung asli dari Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan tadinya Karibia. Kebanyakan spesies tinggal di hutan, khususnya hutan hujan, Tetapi ada juga spesies yang lebih menyukai habitat perkebunan atau savana.